Hey yo welcome back again Kembali lagi bersama gue dan kakek Zeus Oke okay, brother and sister semuanya Apa kabar kalian Semoga kalian sehat selalu dimanapun Kalian berada ya bosku ya seperti biasa Taikin turutin bednya dulu bosku habis itu kita coba di bed 1500 ya bosku Kita coba di quick 30 dulu bosku Kali ini kita bawa juga modal Yang sangat lumayan ya 166 ribu ya bosku ya. Gue dapet Sisa kemarin gue WD Sekitar 16.000 ya Dan gue depo lagi 150.000 ribu tadi Wais, Nice banget langsung bosku Sangat gacor RTP yang diberikan sama website ini ya RTP nya sangat valid banget Akurat banget ya bosku Langsung aja di dikasih Disambar hama petir berapa Tadi sekali 10 ya bosku Baru mulai langsung dikasih sambar petir Mantap sekali pecahnya bosku Gila Coba dikasih petir lagi jaya yes, yuk Diberikan yang mantap-mantap dulu ya bosku Uish, Langsung dikasih bosku Dikasih langsung ya Dengan pola yang sangat ciamik ya bosku ya. Pola paten seperti biasa ya 30-70 ya bosku Oke semoga ini scattering gak boncos ya bosku Dan jangan lupa Bagi kalian yang belum pernah bermain game Slot gacor ini ya Jangan coba-coba bermain slot karena ini game membuat kalian ketagihan Dan bagi kalian yang sudah ketagihan silahkan Silahkan teruskan bosku selama kalian tidak rungkat ya bosku ya Gimana supaya kalian tidak rungkat Jangan bermain dengan nafsu ya bosku ya. Boleh kita pakai deposit yang besar ya Supaya kita bisa bernapas lebih panjang Atau modalnya lebih besar Supaya kita bisa mendapatkan cuan yang lebih maksimal bosku dan gunakan pola ya bosku ya Pakai pola yang sesuai ya bosku Jangan bermain acak-acakan Kita bermain menggunakan pola ya bosku Silahkan diperhatikan pola yang gue pakai ini Semoga cocok dengan ID kalian Waduh boncos bosku Gak apa-apa lah Ini percobaan ya bosku ya Biasalah kalau ada gratisan pertama-tama nih Boncos dulu gak apa-apa bosku Oke kita coba taikin bednya. ya kita take di 3.000 ayo kita santri-santri dulu ya bosku yang belum rokok di rokok dulu dibakar dulu rokoknya kita coba jangan pakai centang anak atau lewati layar yang dipakai dulu bosku tapi double cent tetap aktif ya nice anjir yoi petir biru lagi connect lagi bosku Mantap sekali ya Jos Marco, Josh, Top Marco, Top bosku Dua kali ya, petir biru Pecah di luar, lo connect bosku Mantap, Jos Gando, stop Marco, Top ya Sayangnya pecahnya gak begitu banyak Jadi perkaliannya gak begitu berasa ya, Bosku ya. Coba nih, kayak gini nih Itu 8000 tuh, kali 10 Kan lumayan, 80.000 ribu ya Aduh, kakek memang ini Bikin orang penasaran aja ya, Bosku ya Nah, nice banget bosku. Terus gandos stop mark foto ya. Oke. Okay, nice. Dan jangan lupa untuk klik link di kolom komentar ya bosku. Link di situ untuk kalian daftar di website yang gue main ini, website yang sangat gacor ini, masih anget, masih sangat sangat paten ya bosku ya win rate nya tinggi banget di website ini gua asli gua jp terus setiap harinya ya ya rungkat bisa dibilang hanya selingan aja bosku ya tetapi perlu di, di garis bawahi ya jangan gunakan uang uh, kebutuhan sehari-hari ya gunakan uang bebas dalam bermain game ini bosku ya jangan gunakan uang yang dibutuhkan ya untuk kebutuhan sehari-hari gunakan uang bebas uang dingin yang kita alokasikan untuk hiburan ya bosku ya karena tujuan bermain game ini adalah untuk hiburan tapi menghasilkan cuan bosku <tuh> dan buat kalian juga kalian bisa gabung di komunitas WA gua ya komunitas WA gua ada linknya di kolom komentar kita bisa berbagi bersama pola-pola gacor jam-jam gacor serta trik-trik RTP RTP terbaru terupdate setiap harinya, Bosku. Oke, dikarenakan tadi gue udah lihat, pecahnya banyak ya, Bosku? Ya, udah cukup banyak pecahnya, jadi gue coba beranikan diri untuk buy spin ya, Bosku. Kita buy spin di 80.000. Semoga aja ini nggak boncos ya, karena dari tadi sih kelihatannya sudah mantap ya, Bosku. Ya, sudah mantap pecahnya tuh, nggak berhenti-berhenti, Bosku. Ya, di luar tuh selalu connect ya petir kali sepuluh tuh langsung connect di luar tuh semoga aja ini nggak boncus ya minimal bisa balik model aja udah cukup ya bosku karena kita nggak tahu pasti yang kita lawan ini adalah robot jadi kita hanya mengikuti kebiasaannya aja ya bosku kita ikutin kebiasaannya mesin ini ya bosku kita gunakan model yang cukup gede agar Uh, kalau dia nyedot dulu, kita masih bisa bernapas dan pas dan momennya sampai ya ketika sudah momen pembalikannya atau RTP nya, returner Player -nya, sudah sampai momennya, jadi kita nggak boncos ya bosku makanya gue saranin untuk kalian yang model-model tipis yang minim aja Biasa depo 50-50 ribu atau 20 ribu Bahkan ya Gue juga pernah depo 20 ribu Jangan coba-coba deh main di bed-bed Lebih dari bed minim Atau 200 perak ya Jangan lebih dari bed minim Kalau kalian lebih dari bed minim Ngerasa itu Wah lagi gacor nih Itu keseringan yang membuat kalian kalah ya Walaupun padahal tadinya model 20 ribu Udah dapat 100 ribu Kalian selalu kalah ya kayak gitu Karena kalian terbawa emosi ya bosku terbawa nafsu Oh iya auto-sensasional bosku jangan di skip dulu ya kalau dapat auto-sensasional pertama kali jangan di skip dulu itu saran gua sih kalau kalian mau ikutin ya nggak apa-apa kalau enggak ya udah ya kan kalau gue sih nggak pernah skip ya sensasional pertama kali itu nggak gua skip ya udah uh, kelamaan gua bikin kontennya gua rasain nggak cukup waktunya dan sensasional sudah cukup untuk gua WD sekali sensasional dapat 300.000 ya Kenapa nggak kita WD aja bosku ya ini dapat berapa kita 126.000 sensasional yang mantap sekali jos gendo stop parkotop yoi model model 80.000 kita bayar dapat dapat 200.000 bosku jangan lupa di like komen ya di komen apapun sebanyak-banyaknya di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya bosku di kolom komentar di komen komen apapun ya gua setujuin ya. Gua kalau bisa gue balas gue balas. Gua sempat ya bosku ya. di kolom komentar kalian mau hujat gua atau kalian mau berikan saran ya, kritik supaya konten gue lebih maju lagi. Nice banget langsung dapat dikasih lagi ya. Joss Marco, jos ya. Kita tag video ini di di 3000 langsung dapat free scatter ini semoga nggak boncos lagi kayak tadi ya biasanya sih kalau pertama boncos kita bahaspin langsung auto kebalik ya langsung pembalikan uh, momen ya bosku ya. semoga aja ini tuh oke okay, dapat kali 4 tambahan kali 4 lagi udah per kali 8 kita gitu ya bosku ya wi caru lagi tuh dapat tambahan lo satu lagi tuh kuningnya kuningnya dong kuningnya yo i yo tinggal petirnya sekali lagi ke aduh si kakek oke jos manju jos oke nice banget deh ditambahin lagi jeder ya kan uh udur sekali bosku merahnya juga jos merahnya koneknya Bosku. oke anjir kali berapa nih berkali-kali 14 yoi Mega dong 122 tapi mega bosku jangan terbawa nafsu ya bosku ya, kalau kalian udah untung dari uh, modal kalian ya dua kali lipat dari modal kalian itu sebetulnya kalian sudah wajib untuk WD bosku ya jangan terbawa nafsu bosku karena yang kita lawan itu mesin ya ingat yang kita lawan itu mesin Mesin sudah terprogram, Bosku. Dan bahkan gue tanya dari admin yang website yang gue mainin ini pun, dia sendiri pun gak bisa tuh yang namanya setting-setting akun supaya gacor, supaya apa, supaya gak gacor. Dia gak bisa ya, Bosku ya, karena ini permainan game memang murni ya, sudah settingan dari di pabriknya sendiri, ya Bosku ya. Dari pertama dia beli ya bosku Dari server pusatnya sudah disetting seperti itu Gak ada yang bisa gonta-ganti ya bosku Gak ada yang bisa ngatur-ngatur game ini Supaya gacor ya bosku Jadi gue ingetin juga bagi kalian yang mendaftar Mendaftarkan diri di cheat, -cheat. Apa orang ada orang yang menawarkan kalian bisa ngehack Sistem si game slot ini jangan mau bosku jangan mau yang ada kalian nanti kena tipu ya bosku ya udah sering banget udah banyak banget yang ketipu depo tapi akhirnya duitnya nggak masuk ya gara-gara ya karena itu karena websitenya nggak jelas bosku website yang menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin ya kalau misalnya memang bisa ngehe, ya udah mereka aja maininnya sendiri ya, bosku rupa tidak perlu banyak kan Oke okay, ini seperti ini aja permainannya bosku ya. Kalau udah dapet profit yang lebih dua kali tiga kali lipat langsung aja di WD bosku. Oke okay, thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua. Jangan lupa like, comment, subscribe nya. See you guys semuanya. Bye bye.